uang kenakan atau uang lebih nih yes oke okay, di sini aku mendapatkan mantap nih banyak cuy udah tiga ribu nih guys oke jepang nih tidak percayakan langsung ah kan udah gua bilang jelas menjadi ya tentu saja karena nih situs situs kira halo halo bosku jumpa lagi sama aku ya bosku ingin aku masih main di situs bola nanzan nih yes Aku bakul ribu dan aku langsung gas pola ini Tanpa mikro panjang nih Aku main di bit 4800 double benar aktif di putaran 50 quick nih Kentang dua aja ya Semoga aku dikasih yang mantap-mantap Atau max win nih ya Dengan pola terbaru dari kita ya ya Oke aku kan mau lanjutkan aja farming-farmingnya dan bagi yang baru join, yang baru datang nih, yang, yang baru nonton, jangan lupa like, komen, dan share ya cuy. Bagi yang belum subscribe, bantu-bantu channel kita, nanti eh, subscribe, karena subscribe itu gratis ya cuy ya. Dan jangan lupa nih cuy, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dari kita atau update terbaru dari channel kita ini yes, ya. Dan aku langsung Kembali ke gamenya aja Dan semoga Semoga GEP ya Oke sisa tinggal 30 spin lagi nih C. Sisa tinggal 30 spin lagi Dan aku masih belum Mendapatkan Nih skater di bet 4800 Double bet guys si saldo kita pun Sudah mulai berkurang nih Sudah mulai menipis perlahan-lahan Dan masih berharap Oke, okay, trec Oke, okay, dua lolipop di sini terpantau. Ayo dong ditambah lagi dua lagi. Ayo dong agak mau, Cok. Anggur pecah di sini mantap lagi. Agak mau? Anggur pecah lagi ya kan. kita gitu, gitu terus ya, guys ya. Dan saldo kita pun sudah menurun guys. Aduh, gawat nih, Cok. Kalau rompat kita deh. Jangan sampai rompat aja kita deh. Hah. Nah eh ya, baru juga kita sindir-sindir manja cuy baru dia sindir, -sindir main langsung decas ini di 1800 ke atas para para 150 loh ya guys ya. Dan semoga aja perkalian gede kali 50 kali 100 eh nyantol nih guys ya. Nah bagi yang pengen main langsung gas depo aja langsung gas daftar aja ya dan gunakanlah uang kenakalan atau uang lebih nih ya. Oke okay, di sini aku mendapatkan mantap nih banyak cuy. Rp30.000 nih Oke, ye pengen cek fix ya. Ada, kita naf. Ah, Karena gue bilang pengen cek aja, sekalian kan kelas banget nih situsnya. Situs uh, keren guys ya. Tidak salah tempat, ber, uh, Tidak salah untuk uh, tempat bermain kita yes, ya. Memang kelas banget buat main kita ini. Dan uh, yang pengen main gas depo aja, daftar aja dan menggunakan uang kemata jangan menggunakan uang butuh drama lagi nah, guys ya. Apa yang akan sekali lagi? karena ini hanya hiburan uh, uh, untuk mengisi waktu luang anda ya ya sorry kalau aku ada salah sehat aja ya karena aku di sini sudah profit nih sudah profit 900 nih coi ya sudah 100 lagi kita 1 juta ya coi ya, apa kalem kalem aku sudah sudah mendapatkan profit yang gede ya coi ha, ha, akhirnya aku bisa wedi hari ini coi ya co, aku juga butuh duit en ya, ya. pas pulang en ya, ya. dikasih profit emang bebas lagi cek dua lollipop lagi nih ayok dong dan sini karena aku sih 19 semoga jadi kasih lagi yes, ya aku dikasih lagi ini emang benarnya cerco nih ayo lagi adon nih ya, ya. dua lollipop di sini depan guys ya dua lollipop lagi kagak mau connect dua lagi dan putaran kita sudah mau habis, ya, sih. Putar sudah mau habis, ya, gitu yes, ya. Lagi oke, okay, apel pecah di sini lagi. Dan putaran aku sudah habis, aku mau ya turunin micnya, ya, guys. Ya, turunin micnya, dia di back dua ratus, dan double back, double backnya, kita, ya, yes, ya. Aku langsung gas pelayan ini, tiga puluh feet, nih, tiga puluh feet yang tengah, dan berharap mendapatkan skater nih di begini. <tik> apa sih, aku mau cik, apa mau daftar ombak ini kecil ombak di bed-bed ini. Nih. Kalau misalnya udah hapekan langsung gas pola gas uh, gas pola aja nih pola kita gitu, ya guys ya. Oke deh. Kalau punya kilen, kalau kalian punya palas sendiri itu lebih bagus, Cek ya. Lebih bagus. Kenapa? ngikutinlah feeling kalian ya skin aja sama diri kalian coy, jangan ngikutin orang. Nah, itu aja gitu, ya guys ya. Main sabar, main kalem, main bereke, main apa main bereke enggak apa asalkan Masukin plan WD, siap profit langsung cabut aja ya, ya. Nah, gitu. Kalau oh, sudah udah dapat profit gede kan, kalau takut rungkad, turunin aja langsung WD, hematin aja spinnya. Cuma masuk ke WD aja itu. Segitu aja ya. Subscribe Kira kira-kira disini peternakku sudah mau habis nih cuy dan masih belum terpantau nih Kita lewat spi nih cuy. lagi Dua lo lipek lagi cuy ya masih belum mau nih cuy tambahannya namun kita sudah GP ya dikasih dia ya kan seratus apa sembilan ratus 1 juta cuy ya dan tidak mau dialasi lagi dan aku mau gas polanya nih mau nambahin pola lagi ke, ya ke 30 lagi nih ya. jadi pola aku 50 30 dan 30 nih uh, Catat aja polanya. mainkan langsung ingat aja. Dan update percet di sini dan masih belum. Oke, okay. satu lollipop, dua lollipop dan tidak mau tambahan dua lagi nih cok. Memang bangke jadi segini pun enggak mau, teh. Kalau aku gaspol nih menambahin bagnya kan takutnya aku rumput ya Mending aku di bag segini aja putar-putar manja Dan ya kayak gitu lah sih ya kira-kira Terima kasih yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir nih Yang sudah subscribe juga terima kasih banyak Jangan lupa, jangan lupa pantau terus channel kita agar mendapatkan info seputaran pola terbaru Atau update terbaru dari channel ini guys Nah aku ingatkan sekali lagi Ini cuma ibaran untuk mengisi waktu luang anda Gunakanlah uang atau uang lebih ya, ya. Aku disini um, modal 100 uh, ribu ya, kan? Lebih dikit lah aku uh, ke 900 ribu hampir 1 juta ya, ya. Oke okay, kalau untuk pola kalian boleh Lihat sampai akhir-akhir Nonton ya, aja dari awal sampai akhir Dan aku mau gas WD aja set ini cuy Punya salah dalam kata-kata uh, aku dan aku ya kan guys. Mohon maafkan. See you next time. Dan bye-bye.